Ya, makan. Ayo makan. Nah, pintar. Makan. Ya. Nah. sarapan pagi. Sama Tina dan Tini. Ini namanya Tina. Ti. Ini namanya Tini. Biasanya kita menggunakan push atau cing ya. Nah, sekarang akan dulu